Baik, selamat datang lagi di Week ke 11 uh, mata kuliah game mobile game programming. Uh, kali ini saya akan membahas tentang device independent UI ya. Jadi um, hal yang penting adalah ketika kita uh, membuat sebuah game, uh, yang harus diperhatikan adalah tentu saja game yang kita buat itu harus tampil dengan baik ya, tampil dengan pas. Untuk device dengan ukuran yang berbeda Oke okay. Jadi uh, Mungkin anda bisa start dengan Membuka project baru Atau membuat project baru Atau membuka project yang sudah ada Nah Karena apa? Karena uh, Kalau Pasar anda adalah mobile game Untuk iPhone Ataupun untuk Android Anda akan menjumpai Berbagai macam Resolusi layar yang Sangat banyak sekali Ya, dan, dan juga kemampuan smartphone yang berbeda-beda. Oleh nah, karena itu, uh, perlu uh, untuk Anda penting sekali Anda ketahui bahwa kita harus membuat game yang kita buat ini menjadi independen, ya, artinya tidak tergantung dari device tertentu. Nah, uh, sebagai contoh uh, yang paling gampang untuk UI-nya dulu, saya akan demonstrasikan. Coba kita create uh, scene kosongan, ya, skin scene baru, tersebut saja menu menu scene, oke, okay. kita double klik menu scene-nya, nah dan menjumpai layar menu scene baru. Kemudian di hierarki kita bikin kanvas kosongan ya, kanvas biasa. Ini simulatornya saya minimize dulu, oke. Okay. Nah, kemudian di dalam kanvasnya coba kita ciptakan sebuah uh, UI image, ya, uh, uh, warna putih seperti yang anda lihat di sini. Nah penting sekali untuk Anda mengetahui bahwa ada manfaat di balik anchor Anda bisa lihat secara default anchor menggunakan 0,5 0,5 disini artinya anchor anchernya kalau nggak diubah-ubah dari sebuah game object, dia akan dilokasikan tepat di tengah layar anchor itu akan bernilai 0 sampai 1 0 untuk X maupun untuk Y 0 ujung kiri bawah 1 itu di ujung kanan ya kalau x berarti nolnya di kiri x1 berarti nolnya di kanan kalau y nolnya di bawah y1 nolnya di atas oke okay. anchor ini dipakai sebagai guideline uh, game object yang melekat di dalamnya ya nah apa manfaat anchor dan mengapa kalian perlu bikin menggunakan anchor ya saya demonstrasikan dulu uh, tanpa penggunaan anchor jadi in case misalkan uh, untuk simulator Uh, kita target layar yang besar misalkan Samsung Galaxy Oke, okay, sebentar saya ganti dulu. Pak ya, misalkan kita punya iPhone aja ya, iPhone atau iPad air Apple iPad Air. Ya, seperti itu. Misalkan kita menarget Apple, Apple Air seperti ini, kemudian kita mau bikin menu, panel menu di sini, nah, tanpa menggunakan anchor, misalkan saya ketik 1800 unit atau 1200 unit seperti ini nah, ketika dijalankan di iPad Air, maka akan terlihat bagus, ya. tapi kalau kita ganti, kita smartphone kita ubah menggunakan iPhone misalkan iPhone 7, maka layarnya akan menjadi blank putih ya dan bisa jadi ada tombol yang kepotong ya jadi tanpa e, menggunakan anchor dan lebar dan tingginya anda buat absolut nilainya tidak relatif maka yang terjadi adalah tampilannya akan menjadi terpotong ya ada dua hal yang terjadi ya tampilan terpotong UI-nya terpotong ketika di load di resolusi yang besar yang kedua, UI-nya malah tidak kelihatan di layar, atau e, karena resolusinya terlalu kecil. Ada tombol yang tersembunyi yang tidak bisa di, bisa diklik, dan itu sangat menjengkelkan sekali. Nah, teman-teman, itu kita perlu tahu manfaat atau e, fungsi dari anchor. Nah, di sini, misalkan kita kepingin e, membuat e, background panel, ya. misalkan kita pengen bikinnya. E, tidak full begitu ya kita kepingin 400 atau 600 kali 400 sebentar ya 1000 aja kali nah misalkan kita pengen seperti ini aja tampilannya dan di tengahnya ada ada beberapa tombol dan judul game ya misalkan seperti itu nah akan lebih baik kalau kita bikin anchor nya juga ya kita siapkan anchor nya jadi Daripada anda menggunakan width dan height secara uh, hardcode seperti ini, akan lebih baik kita gunakan anchor. Seperti yang saya katakan tadi, anchor posisinya di 0,5. Untuk melihat dengan jelas, saya akan rubah dulu warna ini ya, warna backgroundnya menjadi warna yang gelap. Anda bisa rubah menjadi warna hitam atau warna apapun. Nah, nggak bisa lihat titik pusatnya di 0,5. Apa itu? Jadi kalau x-nya dijadi 0, maka x-nya akan berada di kiri, kiri layar persis, dan Y-nya menjadi di saat X, X maksimumnya 1, maka dia di kanan persis. Artinya, untuk anchor, unit yang terlihat di sini itu relatif terhadap ukuran layar. Jadi dia tidak peduli ukuran layarmu berapa, akan diberi, akan dipresentasikan dari 0 sampai 1. Demikian juga kalau Y minimumnya nol akan dibawa Y maksimumnya satu akan di atas. Dengan demikian, kalau Anda kurangin angka-angkanya ini, maka Anda bisa melihat ya perubahan anchor-nya, nah ini mungkin saya persiskan di sini, kemudian yang Y juga saya persiskan di sini, yang enggak perlu persis-persis amat teman-teman yang Y bawahnya juga saya persiskan di sini Nah X-nya yang ini saya juga persiskan seperti ini Nah, kita sudah punya rumusan anchor seperti ini, 0,29, 0,16, dan seterusnya. Nah, teman-teman, e, kalau Anda lihat, left top right bottom-nya akan relatif nilainya terhadap anchor yang Anda sudah buat. Artinya, 31 point left ini dihitung dari posisi anchor yang left ini. coba Kalau misalkan saya ganti main 1000, Nah, Anda bisa lihat, min 100 atau 1000 ke sana, maka dia minus 1000 poin dari posisi anchor yang ada ini. Jadi, di sebelah kiri, maka dia menjadi minus. Kalau saya jadikan 0, maka dia akan persis di tempat anchor X-nya. Untuk yang left ya. Untuk yang right, demikian juga. Kalau saya isi 0, dia akan tepat di persis sebelah kirinya. Top juga sama. Kalau saya isi min 100, dia akan melebihi posisi anchor top kalau saya isi main 1000, nah, dia akan lebih juga. Kalau nol, maka dia tepat di sana. bottom juga saya set 0. Dengan demikian, panel hitam ini sekarang sudah relatif ya mengikuti anchor. Sehingga kalau saya preview di simulator, ketika kita ubah menggunakan uh, berbagai macam device yang lebih kecil dari ukuran iPad Air ini, misalkan kita ganti jadi iPad Mini, atau kita jadikan iPhone iPhone iPhone Pro, iPhone 7 dan sebagainya, maka panel tersebut tidak akan terpotong, tidak akan terpotong atau juga tidak akan hilang, ya. Tidak tidak terpotong, tidak juga ikan hilang. Nah, itulah manfaat dari penggunaan anchor, teman Untuk membuat uh, UI yang Anda buat itu device uh, independent. Oke. Okay? Nah, sekarang kita coba lengkapi uh, UI ini dengan Tombol ya, kita tambahkan tombol. Nah, pertama-tama kita akan ubah warnanya dulu, ya. Kita kembalikan jadi buku ya. Kemudian kita coba dalamnya, kita cemplungin tombol. Ya, saya pakai uh, button text mesh pro. Anda bisa lihat, sekali lagi ada anchor di sana, dan um, ya, ini ceritanya sama juga, ya. Jadi kita bisa posisikan dulu objeknya. Misalkan di sini ya. Nah, seperti ini width-nya kita besarin. Width-nya kita besarin. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga sama ya, kalau kita tidak anchor-kan, anchor-nya di sini, maka kejadiannya akan sama. Oke, okay, jadi kalau kalian mau coba uh, untuk mengatur posisi anchor silahkan. 0,4, 0,35, 33, 34, begini ya. Kemudian maxnya 0,7. seperti ini uh, y nya 0,5 ya mungkin seperti ini ya kemudian kita rubah 0,0,0 ya seperti ini kemudian anda bisa ganti teksnya di dalam misalkan start button start game pull Uh, on size 6 ya, seperti ini oke. Okay. Kalau kita lihat di simulator ya, jadinya seperti itu. Paling terjadi kalau kita ganti kontak ganti uh, smartphone ya, seperti itu. Anda bisa lihat. Nah, ada satu lagi catatan di sini bahwa kalau uh, ada masalah kedua, maksud saya teks yang kita buat itu menggunakan tidak relatif terhadap ukuran layar Anda jadi kalau saya ganti jadi LG Nexus ukuran teksnya seperti itu kalau saya ganti jadi OnePlus ya atau saya ganti jadi yang besar aja ya iPad Air misalkan ya uh, ukuran teksnya mengecil Anda bisa lihat kalau ukuran Apple nya seperti ini nah teksnya akan mengecil untuk mengatasi ini, satu lagi yang perlu perlu anda lihat adalah bagian dari canvas. Ya, di bagian canvas, di bagian scaler ini ya UI scale mode-nya, ini kita bisa ganti menjadi scale with screen size. Mungkin contoh yang lebih kelihatan itu waktu di game kita. Saya save dulu. Ini ya saya load game ini. Ini Astro Astro Jam yang menggunakan apa itu? Gestur ya, teman-teman ya. Kalau kanvasnya ini di bagian scalernya kita ganti scale constant pixel size, maka Anda bisa lihat teksnya di sini akan sama walaupun saya ganti-ganti ukurannya. Nah, kalau saya ganti iPhone 11, teksnya hilang. Saya ganti iPhone 6, muncul. Saya ganti yang lainnya juga akan uh, berbeda lagi ceritanya. Oke. Okay itu konstan pixel size. Kalau scale with screen size, ya kalau anda pilih scale with screen size, maka anda diminta untuk memasukkan referensi rujukan, ya referensi rujukan uh, lebar dan tinggi dari pixel smartphonenya. Nah referensi rujukan ini akan dipakai sebagai rujukannya Unity. Kalau misalkan gamenya dimainkan di atas resolusi ini, ya di device yang memiliki resolusi lebih dari 1920, maka akan ada scale up teksnya. Teksnya akan di scale up. Kalau device-nya di bawah 1920, maka dia akan lakukan scale down. Oke? Okay. Jadi ini misalkan, coba ganti lagi-lagi. Nah, ukuran teksnya menyesuaikan, teman-teman. Anda bisa lihat sendiri di sini, ukuran teksnya menyesuaikan. Apa yang terjadi kalau saya kembalikan menjadi constant pixel size, maka teks tidak menyesuaikan, teks akan selalu besarnya sama. Seperti ini contohnya, ya. Swipe kuota 5, new text ini uh, teksnya, apa namanya, besarnya sama, ya. Tapi kalau saya ganti yang lain, nah, mengecil teksnya, tergantung dari resolusi layar. ya Jadi, ukuran teksnya akan tetap sama. Tetapi kalau saya ganti menjadi scale with screen size, maka ukuran teks akan disesuaikan dengan ukuran layar jadi kalau layarnya gede maka disesuaikan layarnya kecil juga disesuaikan jadi kalau layarnya kecil nggak jangan sampai teksnya itu menutupi layar saking besarnya karena nggak bisa kelihatan oke okay? oke okay. baik teman-teman um, kalau video sebelumnya kita kita belajar bagaimana mengatur anchor kemudian kita mengatur lebar tinggi dan posisi Uh, game Object terhadap Anchor tersebut. Nah kali ini saya akan memperlihatkan salah satu uh, fasilitas dari Unity yang dinamakan dengan Anchor Preset, di kita bisa mengatur Game Object dengan cepat ya, terutama membuat UI komponen dengan cepat, out komponen UI komponen dengan cepat menggunakan default Preset yang disediakan oleh UI, oleh Unity. Jadi contoh ya, kita akan hapus buttonnya ini. kalau Anda lihat canvas di sini, atau main canvas atau minus ini di sini. Um, secara default ya dia anchor-nya adalah 0,0 dan kalau anda klik di image ya image yang anda sudah buat kita sudah men setup agar punya bidang anchor seperti yang anda lihat sekarang ini sehingga apapun objek yang saya tambahkan ke dalam image ini ke, uh, menjadi anak ya menjadi child dari image ini akan uh, anchor-nya akan relatif terhadap parent si Uh, yakni image ini sendiri ya, saya, saya, saya maksud seperti ini. Jadi, misalkan di image saya klik kanan, UI misalkan saya tambahkan button. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita bermain dengan anchor preset ya, anda bisa klik. Uh, pastikan anda sekarang sedang aktif buttonnya, anda bisa klik uh, anchor preset di sini. Klik, nah, tombol-tombol ini dipakai untuk memindahkan anchor dari button. Oke, okay. kalau ini di tengah kalau ini di kiri ya, titik angkernya di kiri, ini di kanan dan seterusnya seperti itu oke, okay. nah kalau Anda tahan alt tahan alt sambil menekan uh, apa namanya mengklik ya, mengklik salah satu anchor yang ada, top, middle ataupun bottom, maka sekaligus memindahkan posisi dari objeknya ke atas ke tujuan, ya sesuai dengan angkernya Oke, okay. akan Anda lihat alt, tangan, Anda bisa lihat, Anda bisa memindahkan tombol ini, button ini, sesuai dengan anchor-nya. Demikian juga Anda bisa bikin buttonnya stretch, ya, stretch di sini. Oke, okay. Anda bisa taruh di top, begitu ya, dan juga stretch, stretch top maksudnya. Nah, seperti yang Anda lihat di sini. Atau vertikal stretch juga bisa. oke. Okay kemudian um, ya seperti itu dengan memanfaatkan anchor kita bisa menciptakan UI dengan cepat ya, tanpa perlu lama-lama begitu ya, dan dipastikan bahwa UI Anda akan uh, independen terhadap berbagai macam resolusi ya, jadi kalau misalkan kita anchor, kita pasang terhadap ujung kiri atas maka dipastikan uh, game object tersebut akan berada di ujung kiri atas dengan lebar dan tinggi yang sudah kita sentukan